lepas karena oke okay. sekarang aku ya lagi but bang <tiltrota> Kl mau enggak bang? Nih L bang. Terus ngapain? Wih diambilnya sangat membantu. Hahaha. <laughs> pelurunya bang, pelurunya bang, peluru, bang, ini pelurunya bang. Coba ah. mobil, bang. Teru aja, senang. Okay. Mati, terus aja lokasi, kalau mati lobby lagi bang kalau mati lobby lagi bang ini cuma permainan kan lokasi, lokasi, ada lokasi, lokasi, lokasi, Wow. wah keren ya. Dulu udah bang, udah ada senjata bang. Udah mobil ini. lagi-lagi bang, udah musuh banget Oh mobilnya nih. Bawah, sana, Search for vehicles. Ada puru coklat kan? Berarti tiga puluh. Gak Dari bang. Iya bang. Sana. <laughs> orang pantau di belakang nomor satu nomor tiga ya. Oke. Okay. Saya mau nge okay, okay. motor itu ada, itu dia, dia, dia. Ada satu sepatu sini, The Stunde- the counter сегодня How this mati saya bang, dulu bang, bang, bang. Ada, nolong, oh? ada ada thank you bang. Okay, okay. jangan buru-buru oke okay. <laughs> oke. Okay, sama. Okay. aku habis. Aku habis. No. Hmm, dapat TP oke okay, kita. saya bang. saya masih no bang saya masih no sama no. nah, nah, bang ya coba so, ya. saya baru keluar dari FF Bang nah, nyobain kekacik bingung nih ya gendulik <Ardenberry>. oke Sakit mata bang, kalau FF tuh bang, lebih kalau ini Cekin yang jelas bang. Nah, ya pakai FF. Eh. <coughs> Sakit mata bang, kalau pakai, kalau main FF tuh bang. Boleh hmm. Buruk musuh entah di mana kelihatan kan tahu-tahu mati aja drum untuk minyak pun bisa jalan Kau di ff nih bang. <SILENCIO> <SILENCIO> oh, bang oh good bang bang ya bisa jalan kode ff tuh bang kan bagus tuh